Sekretaris Jo meninggal setelah mencoba melaporkan Joe dan Tae ke polisi. Pada episode 12 drama Penthouse Season 3, kembali ditampilkan plot twist yang benar-benar tak terduga. Karena akhirnya pengkhianatan Sekretaris Jo yang ditunggu-tunggu oleh penonton terjadi di episode 12, namun sayangnya bukan pengkhianatan untuk menyelamatkan Oh Yoon Hee. Namun sekretaris Joe mencoba untuk melaporkan Joe Dante ke polisi karena Joe Dante buronan. Setelah berhasil kabur dari rumah sakit jiwa di Jepang, Joe Dante kembali ke Korea. Namun pelarian Joe Dante dengan cepat diketahui oleh Sim Suryon dan Logan Lee. Sehingga dengan cepat Sim Suryon bergerak dengan membuat berita dan laporan jika Joe Dante telah bebas dan kabur. Media dan kepolisian pun akhirnya menetapkan Joe Dante sebagai buronan nasional. Seluruh warga Korea dan polisi mencari Jo Dante dan berusaha menangkapnya. Karena sudah tidak punya tempat untuk pergi, Jo Dante akhirnya melukai wajahnya agar tidak bisa dikenali oleh orang-orang. Setelah itu, diam-diam Jo Dante pergi menemui sekretaris Jo yang sedang merawat ibunya. Jo Dante meminta bantuan sekretaris Jo untuk memberi informasi terkait Sim Suryon. Sekretaris Joe kemudian memberitahu Joe Dante jika Sim Suryon akan segera mengadakan pertunangan dengan Logan Lee. Mendengar hal itu Joe Dante kemudian menyusun sebuah rencana dan meminta Sekretaris Joe untuk mencarikan cara agar Joe Dante bisa pergi ke Hera Palace dan membawa bom. Keesokan harinya, Sekretaris Joe membawakan Joe Dante sekoper bom dan baju tukang bersih-bersih untuk penyamaran Joe Dante. Setelah Joe Dante pergi, Sekretaris Joe yang memang sudah kesal dan lelah dengan tingkah Joe Dante akhirnya memutuskan untuk menelpon polisi. Dengan berat hati Sekretaris Joe akhirnya melaporkan keberadaan Joe Dante, namun sayang Sekretaris Joe dipukul oleh Joe Dante dari belakang. Joe Dante ternyata telah mengetahui rencana pengkhianatan Sekretaris Joe dan langsung membunuhnya di sana dan membuang badan Sekretaris Joe dari atas gedung yang tinggi. Sekretaris Joe pun terjatuh dan tak sadarkan diri. Namun telepon Sekretaris Joe masih tersambung dan pasti pembicaraan itu terdengar oleh pihak kepolisian. Akankah Sekretaris Joe meninggal karena Joe dan Atau apakah Sekretaris Joe akan selamat karena pihak polisi datang tepat waktu? Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian memiliki teori atau pendapat terkait hal ini? Jangan lupa untuk tulis teori dan pendapat kalian di kolom komentar agar Mimin juga tahu informasi yang lainnya.